Baiklah, Persahabat Lesti manapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini, Bang Bimin akan menyuguhkan info-info menarik dan pastinya kabar-kabar spesial dari Lesti dan Bilar Untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, Persahabat kembali, tabo bosan, bosan nih, Bang Iimin mengingatkan dan menginfokan jangan sampai lupa untuk saksikan idola kesayangan Lesti dan Bilar akan tampil di malam puncak Hood SCTV. 32 Extraordinary, hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai lupa, besok malam, idola kesayangan kita tampil di atas panggung dalam acara Malam Puncak, Hood SCTV 32 Extraordinary yang akan disiarkan besok malam persahabatnya, jangan sampai lupa karena SCTV punya kejutan untuk semuanya mudah-mudahan idola kesayangan bisa menampilkan penampilan terbaik dan Alhamdulillah persahabat ya Lesti Bilar tampil di atas panggung spesial juga besok, itu adalah hari Montseri Leslar, Masya Allah tepat banget ya, doakan support dan dukung yang terbaik untuk Bunda Lesti dan Papa Bilar Kemudian, persahabat simak juga info mengenai polling penampilan paling dinanti HUT SCTV ke-32. Pasangan idola kesayangan Rizky Villar dan Lesti masih berada di posisi nomor 2. Dengan perolehan voting 12.121 vote, sedangkan di nomor pertama masih diduduki oleh pasangan Haiko dan Ranga Azob. Dengan perolehan voting 12.000 587 volts, selisihnya beda 400 dari persahabat ya. Yuk terus gas, terus kompak. Mudah-mudahan kita semua solid ya mendukung yang terbaik untuk pasangan idola kesayangan kita Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Untuk berikutnya disimak juga persahabat ya, Alhamdulillah, idola kesayangan Lesti dan Baby El, terutama Bunda Lesti. Ini masuk nominasi Hot Mama Terkis 2022 di Indosier Award Untuk cara mendukung, untuk cara memvoting, persahabat ya kita lihat info langsung dituliskan oleh akun Indosier Award Ayo, vote Lestida sebagai Hot Mama Terkis 2022 Vote dihitung jika sudah follow akun Indosier Award dan Indosier Cara voting, yang pertama kalian follow Instagram Indosier Award yang kedua, like postingan ini. Yang ketiga, komen postingan ini. Yang keempat, share ke teman kamu. Hasil vote itu dilihat dan dinilai dari like plus komen plus share. Bahasa berarti ya, jadi jangan sampai lupa dukung jagoan kita. Sekarang juga kawal sampai juara ya Mudah-mudahan idola kesayangan kita bisa juara Dan sebelumnya juga idola kesayangan kita masuk di beberapa nominasi ya Dukung terus, kompak, dan solid terus untuk Leslar Lovers Selanjutnya persahabat disimbang juga Ini kejutan spesial yang kita dapatkan dini hari persahabat ya Papa Bilar, Nobar, nonton bareng Klub sepak bola kesayangannya antara Liverpool melawan tim sepak bola kesayangan Bunda Lesti, Manchester United. Ada Jul jalani juga persahabat ya, dan ada Helmiahnya juga disitu Masya Allah. Orang-orang hebat semuanya dan pastinya persahabat kita juga mendapatkan vitamin bahagia. Ternyata Bunda Lesti menemani Papa Bilar nonton bareng pertandingan sepak bola nih Wow ini seru banget nih persahabat ya Pertandingan mempertemukan klub kesayangan antara klub Bunda Lesti dan Papa Bilar Tentu persahabat kita lihat juga momen berikutnya Di saat Papa Bilar tertinggal nih persahabat ya Banyak yang menyemangatin terutama Dul Jaelani yang kasih semangat ya, tetap semangat Kak Rizky Bilar tuh Tim kesayangannya sudah tertinggal duluan nih persahabat ya Dan kita lihat momen berikut yang bikin kakak banget Eh, istrinya malah ngeledekin persahabat ya Ada-ada aja nih kelakuan gestrik dari idola kesayangan Momen ini pun diunggah kembali oleh akun sahabat.ting Anus Kerleslam kita simak di kalimat caption yang dituliskan Ya Allah, maafkan hamba karena pagi-pagi udah tertawa di atas kekecewaan orang Tapi emang ngakak banget sih Mana diceng-cenginnya sama bini sendiri Maaf ya, ngap katanya tuh <laughs> Diledekin, dicenginnya oleh Bunda Lesti tuh Bapak Bilar, Masya Allah Bunda Lesti bahagia banget ya Tim kesayangannya unggul lebih dulu Dan kita lihat juga persahabatnya. ya di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan... ...dari akun T3008 mengatakan... ...Bilar Hoki apapun kecuali nonton Liverpool. Besok nggak usah nonton Papa B pasti menang. Katanya tuh, Masya Allah. Setiap Papa B nonton langsung, pasti tim kesayangannya kalah nih persahabat ya. Dan selain tentunya ada momen gesrek saat Bunda Lesti ngeledekin Papa Bilar. Tetap persahabat ya... Tentunya sang istri selalu mensufuat perhatikan momen cute dan momen romantis dari Bunda Lesti saat MU menang 2-0 atas Liverpool. Ini untuk skor sementara. Bunda L memberikan minuman untuk sang suami tercinta. Masya Allah ini sweet banget di ya. Setelah diledekin, tentunya keromantisan selalu diperlihatkan dong oleh Leslar Aduh, pastinya baper banget tuh bapak-bapak yang ada di sana ya <laughs> Ini sih luar biasa Namun kita juga salvok banget dengan kalimat caption yang dituliskan oleh KHB30 di situ dikatakan, pasti bapak-bapak di sana nyesel gak bawa istri Tetap menjadi pasangan yang menginspirasi Sama-sama saling belajar, saling support, saling memberi energi positif, amin ini Masya Allah banget ya, suatu kebahagiaan yang kita dapatkan memencidukan saat di Live Nobar. Manchester United dan Liverpool, ini kebahagiaan yang sangat luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan selalu bahagia terus untuk Leslar. Rumah tangganya langgeng, mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Luar biasa idola kita. Untuk berikutnya, persahabat kita simak juga. Ada sebuah percakapan DM nih persahabat yang diunggah oleh Papa Bilar nih Kita simak aja nih persahabat ya Dari ball nih Disitu tentunya memberikan pesan DM di mana ada Bilar, disitu Liverpool kalah katanya persahabat Langsung ngakak banget tuh ya Papa Bilar Tapi bener katanya tuh Dan ada sebuah kalimat juga yang diposting harus ku renungi ini, katanya tuh. Apabila harus direnungi, nih, Bang Sabat, ya, dan skor akhir itu adalah dua 1 kemenangan didapat oleh. Tim Manchester United ya, Dul Jailani bangga banget tuh persahabat ya. Tim kesayangannya menang, dan tim kesayangan Bunda Leti juga luar biasa. Support dan mudah-mudahan ya Bapak Bilar, tim kesayangannya ini next time bisa memenangkan pertandingan. Amin. Kita juga masih menunggu cidokan terbaru, hingga kabar baik berikutnya jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru dan menarik dari Leslar tentunya.